Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel Mirta Wedi. Hari ini uh, kita mau tutorial hijab suntian Padang versi syari. Nah, langsung aja ya. Tadi jaring, kita jaring udah pakaiin uh, Ciput kiput sama kerudung karet. Sudah dipakein busa nih. Buka, busanya sampai atas kayak gini ya. Setelah itu kita pakaikan. Nah, naruh ya. Kita belum pakein suntianya dulu. Kita pakaiin kerudungnya dulu. Kita pakaiin aja langsung kerudung syari ini ya ini uh, kerudung ceruti di bagian pendeknya 15 puluh eh, 75 cm kali 150 Di bagian pendeknya kita uh, pakaikan dulu ya langsung aja Langsung kita tutup di bagian depannya ya. tutup aja langsung ya nih kita sematkan di sini aja nanti di bagian delapannya jangan belakangnya jangan ditutup dulu karena nanti bakal ada tali itu nah ini kita biarkan kayak gini dulu <tuh> oke lanjut mama Yanti mau makein sentiangnya ter kayak gini ya kita udah jadi kayak gini tolong di <tuh> aku mau tutup dulu ya sentangnya kayak gini udah ada talinya udah ada busanya sama tali di bagian belakang kayak gini dipasang nih tuh Nanti ini untuk mengikatnya, nanti kita liatin ke bagian belakang ke sini Ke bantalannya Ini harus dua orang ya, karena untuk meganginnya gini Ini kan tadi udah ada bantalannya untuk menahan Dipasang di bagian depannya sini Terus tali yang busanya Dipasang di sini ya Maya Talinya ada dua untuk nahan di sini ini, sama ini di bawah sini kan? oh. diikat dulu ya dilihatin aja ini, ini. mah kaleng abaikan aja sambil kita tahan ininya ya dan dipegangin di depan mana <laughs> ada kacanya di depan ini kita ikat di sini dan ikatnya tuh jangan dimatin dulu karena kita akan kesini dulu nih masuk ya supaya nggak Nyungset ke, ke depan uh. nanti nggak nggak tuh ya, ke depan sama di halaman meliuk lagi ke depan nah dianyam aja gitu kayak bikin anyaman apa kayak sini biar kencang Oh, udah kayak gini udah bisa tuh dilepas ya nah, kita tarik-tarik aja Enggak, ini biar kali ininya ke udah kayak gini naik motor nah <laughs> kipas aku ah, jadi kipas angin nih ya, kamu lurus dana <laughs> <gak? laughs> lurus ya selanjutnya Tuh. ini tadi udah diikat semua ya nih Lalu, sebentar ini mah. udah kencang nih sebentar sebentar montap ah. dulu iya itu udah kencang Lalu, ini kan masih ada sisanya nih. Hijab yang tadi kita pasang ke sini, kita tutupi bagian-bagian yang harus tertutupnya. Kita tutupi gitu, cuma ini harus ke depan lagi. Oke, berarti kita lanjutkan. Ke. Jarum. Ini nih ha, nanti kalau ada pakai melati di sininya dipakai melati. Oh, ini ya, di sininya. Nah ini setelah dijarumin. Oke. Okay. Dari tutup. Ini di bagian belakangnya tadi kita jarumin di sininya. Takupnya terbang kan mau naik motor, pakai <laughs> bagian belakang ya, di bagian belakang. Jangan <laughs> nangis. Bagian belakangnya dilihatin lagi. Oke. Kalau sebenarnya kan harusnya ada melatih ya, ada melatih di sini. Ini bagian belakang aman ya, tuh ketutup ya. Berdiri boleh. Jangan takut kejengkang. Nih, belakangnya aman. Belakang aman. Terus empat Oke. Okay. Ya yeah, selesai! Nih, uh, Adat Padang juga bisa pakai syari ya, tuh kayak gini Tadi udah lihat ya reviewnya Bagaimana? Suka nggak? Bisa dicoba di rumah ya? Oke! Okay. Oke! Okay. Sedih Gimana? banget, berat? Uh, nggak terlalu nggak terlalu Hebat ya, pengantin-pengantin Adat Padang ya <laughs> yeah, 3 jam <laughs> Ya udah, hmm. ya udah kalau gitu kita akhiri aja ya kita mohon maaf kalau ada kekurangan dan kalau ada salah-salah. komen -salah. aja di bawah ya pendapat kalian tentang tutorial hijab ini. Oke, okay. kita akhiri dengan... Oh ya yeah. jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dadah! Assalamualaikum!